Tuan -tuan. tapi akhirnya Rasulullah berjaya settlekan benda ni dan hari ni kita tak boleh nak rasa senang dan bangga ha, kita kerja mudah, kita kerja senang sebab Rasulullah dah settle dah semua benda ni tapi selesai saja Rasulullah wafat dan berlalunya masa, benda ni naik balik cambah balik, berputik balik tak? dia naik balik tuan-tuan tugas orang yang hidup selama lah berpandukan kepada panduan yang Rasulullah buat macam mana kaedah Rasulullah macam mana teknik Rasulullah macam mana nak riliskan balik dan salah satu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ni akan ada minuman arak yang dia tukar nama saja. benda tu arak tapi nama tu diklaskan di nama dipalingkan oh, tak kira lah nama dia apa hadi, ke, nama timah ke, nama umar ke macam-macam, dia tetap arak dan di sebalik penciptaan benda-benda tu mungkin tersirat sesuatu kepada yang buat tu sama ada dia nak menyindir ke dia nak menghina ke dia nak mengaikkan ke itu dia punya hal lah tujuan dia dengan Tuhan apapun ada satu hadis menceritakan tentang minuman khomar ni yang mana di akhir zaman benda tu akan ditukar nama tukar nama macam mana pun arak tetap arak, hukum haram tetap haram kalaulah nama arak tu suci sekalipun suci lagi halal nama dia boleh minum ke tak? tak boleh minum sebab dia diharamkan dalam agama bukan atas dasar nama nama tu satu hal tapi benda tu tidak mencerminkan pada nama sekiranya dia halal nama apapun dia tetap halal macam kata nasi ganja <laughs> bunyi ganja ni haram nak makan ni hampa duk puluh dua tiga pinggang juga bukan atas nama tu tapi bila mari arak nama Umar ke, nama Timah ke, tak boleh lah. Macam-macam berlaku. Jadi itulah antara tugas-tugas penting, bukan atas pencerama, bukan atas pendakwah semata-mata, tapi tugas kita keseluruhan umat Islam untuk membasmi dan menterak, membantras hal-hal yang sedemikian rupa daripada dirosakkan oleh anasir-anasir yang jahat, terutama daripada golongan-golongan pembenci dan musuh-musuh Islam. Kalau kita tengok hari ini, antara berita yang menyedihkan kita, suasana yang berlaku di Dua tanah suci haram kan Seolah-olah sudah Secara C.P.C.P. cp Diwujudkan budaya Peng-eropahan Saudi Macam-macam dah masuk kan ha, Perempuan boleh keluar Kemudian Pesta-pesta muda-mudi Buat ha, apa Pesta-pesta di tepi pantai ha, Sebelum ni ground, Crown Jewel tu Geng-geng WWE pun mari dah tapi alhamdulillah lah alhamdulillah apa kalau kita tengok pakaian penggusti perempuan selalu kita tengok tu hak ni pakai tak pakai baju t-shirt tutup semua kampuk ajalah tu ha, tu bagus gak nak jaga tu tapi ha, nak habaknya lepas tu mari pula hater baru ni apa dia kon ha konsert macam-macam depa -macam. pun dah lama dah mengidam-idamkan kehidupan dan suasana macam ni depo itu sendiri. Kalau kita tengok dan kita tanya sebahagian mungkin tak semua. Kita cakap hak dari sudut yang mengalami kerosakanlah ni. Tanpa uh, kita ambil hak ulama-ulama orang-orang alim tu tolak tepilah. Hak tu dikecualikan. Cuma nak habaknya bila kita jumpa dengan orang-orang Arab kat tempat kita ni, dia pakai jubah sampai mana? Nah, sampai pok aje. Masuk tanda pok keluar tu. Ho. Oh dia jadi laku lain hak asal kepompong tu ramah-ramah tu wui. hak asal jentik-jentik oh nyamuk terbang dah seolah-olah boleh digambarkan macam tu ada yang berseluar pendek hak tadi bertutup buka aurat dedah sana dedah sini lepas tu, hak jadi balik bila ha, nak masuk epok tu lah nak masuk kat terbang balik bukan semua kita kata ni wujudnya golongan-golongan sedemikian yang nakkan kehidupan yang tak tak mereka boleh kecapi di bumi mereka jadi mereka cari benda tu... ...mereka dedahkan benda tu bila mereka berada di luar. Jadi bila buka benda tu... Hmm... Tak ada apa, -apa.